Baiklah persahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk menggali perjumpaan kita di sore hari ini Tentunya kita ke unggahan pertama, ada unggahan spesial dari Bang Aan Story Persahabat ya, kita lihat aja dia akum pribadinya Bang Aan Story mengunggah sebuah postingan foto bersama lesti dan Rizky Bilar Ini tentunya ketika momen spesial meeting bareng orang-orang hebat persahabat ya Tentunya sebuah kalimat Oke, yang dituliskan, Alhamdulillah triple date lagi itu. Bersahabat ya, doakan yang terbaik aja. Mudah-mudahan selalu banyak orang yang mendukung dan mensupport buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar. Dan selanjutnya, bersahabat tentunya kita akan mendapatkan vitamin bahagia nih. Yang mana tentunya akan segera di-up saja. Video terbaru di channel YouTube-nya Bang Bilar. Bersahabat ya, kita lihat. Aduh, so sweet banget persahabat ya. Tentunya disitu kita lihat Leslie kejora saking gemesnya kepada Rizky Bilar dijambak aja tuh rambutnya Abang biah ya. Ini cute banget persahabat ini. Tentunya vitamin banget buat kita semua para fans jangan sampai ketinggalan pantengin terus channelnya Rizky Bilar akan di video terbaru persahabat ya ini ada KNL bareng Dedek Lesti dan Abang Bilar. Di situ ada sebuah pertanyaan persahabat ya. Tempat pertama yang akan kalian kunjungi setelah nikah, tentunya jauh mereka adalah rumah mereka, persahabat ya, pastinya bakal serpes banget nih buat kita semua para fans, kejutan banget buat kita, mudah-mudahan kita mendapatkan asupan vitamin yang tentunya mendapatkan kabar baik, kabar bahagia langsung dari Lesti dan Rizky Bilar. Dan tentunya para sahabat yang mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan vitamin selanjutnya, tentunya kabar terbaik dan kabar baru dari Lesti dan Rizky Bilar. Tentunya tunggu saja info dan kabar selanjutnya. Ini informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.